Hai hai hai everybody, welcome back to my channel. Balik lagi di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slot. Oke, okay, balik lagi sama gue di sini yang di Gates of Olympus dengan bawah modal 85.000 aja nih ya. Oke, okay, tentunya gue pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya. Kita main santui-santui aja. Ya dengan pola spin yang pastinya simple nih. Jadi semoga pola-pola yang gue bagikan di sini juga bisa bawa hoki buat semuanya ya. Yang pasti di sini gue akan membagikan tips dan triknya nih mengenai info slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini terkait dengan bawa model receh aja ya. Jadi e, buat kalian simak-simak terus aja e, videonya sampai habis jangan di skip ya, biar kalian gak ketinggalan untuk update terbaru dari gue kali ini oke okay. tentunya apa kabar kalian hari ini ya bestie semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar aduh mantul sekali nih sayang langsung dapetin frisbee nya di putaran kali ini ya kita simak sama-sama mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan Oke, okay. tentunya gue juga mau ngasih untuk bocoran RTV nya nih dengan win rate tertinggi ya, tentunya untuk memudahkan dalam bermain di game slot online yang lagi gacor, ya tentunya seperti di gates of olympus ini ya Bestie. jadi buat kalian kalau mau main jangan lupa cek dulu RTV nya karena kalau kita main di RTV tinggi, itu memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi oke okay lumayan nih sayang ya dikasih mega-mega nih oke okay. Gaspol Rem doang ya pokoknya semoga aja hari ini menjadi hari keberuntungan gue untuk bisa dapetin profitnya bestie. ya wow ya wow. eh, kira-kira gue bakal dapet berapa nih tuannya maunya gue harus bisa dapetin cuan dari CU boss ya, gue harus bisa dapetin uh, uang jajan dari ceo us nih pastinya. Oke okay, lumayan nih tipis-tipis aja nggak masalah ya us ya. Oke okay. masih kalian jangan lupa untuk bantu support ya channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya agar kalian dapetin notif dari gue setiap hari. Nice. Oke. Okay. 223.000 cuy. Okay. Mantap banget ya. Oke, okay, kita gasken lagi nih lumayan-lumayan ya saldo gue sudah mulai meningkat sedikit demi sedikit nih lama-lama -lama menjadi bukit ya hanya tenang-tenang aja jadi nggak kemana, ya, pastinya kita main santai aja sesuai feeling dan pastinya nggak usah terlalu terbawa-wawa nafsu ataupun brutal ya namanya nggak usah main terlalu brutal deh yang ada nanti malah rugot hasilnya ya jadi ya kita enjoy aja nikmatin aja permainannya jangan lupa selalu sediain pvp dan sebatnya biar lebih Uh, relax gitu ya untuk buat main oke okay, biar nggak tegang juga dan gue juga mau ngasih tau dimana tempat bermain gue pastinya ini aman banget terpercaya juga ya dan situs ini tuh memang bener-bener rekomendasi untuk para slotter yang lainnya jadi memang uh, situs ini juga mudah jackpot ya atau mudah menang pastinya kalau kalian penasaran Gadget aja ya, oke langsung aja di sini gue bakal kasih tahu. Di sini gua bermain di situs permen 138. Gajah makan permen, gacor. Aduh dapetin skater gak tuh? Skater gratis nih. Ois mudah mudahan ya dapetin cuan-cuan yang banyak. Oke, okay. eh, oh, kotanya connect dong, kasih celah dulu, usahain Anjir nggak dikasih ya. Oke, okay. pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya, seputar video short gacornya di sini. Air tentunya di situs yang sedang gue mainkan, jadi langsung aja ya. Buat kalian yang mau join di 138 nih, linknya udah ada di pin komentar Tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga nih. Ya, kemudian join sekarang juga gue tunggu ya Oke Lumayan nih Okay, lumayan lumayan banget nih dapetin 600 ribuan gila nih keren oke okay. ya pastinya buat kalian yang lagi nonton video ini gue juga mau kasih tau untuk disclaimernya nya pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ya mungkin jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama ya melainkan untuk heaven- heaven aja ataupun ya sekedar mengisi waktu luang nih bestie Aduh, pokoknya ini gue mau langsung gas aja deh Gue mau wedein aja langsung Pokoknya thank you, thank you Terima kasih banyak buat semuanya nih Yang lagi nonton video gue ini Semoga enjoy Semoga video gue ini bisa menghibur teman-teman semuanya Dan Tentunya Terima kasih banyak Gue izin pamit nih Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Salam jackpot Salam sensasional selamat para pejuang receh ini di formen 138 oke okay, bye